Namo Buddhaya Rahayu Sakundumati Kasih nir miring insam dikolo Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Di channel The SPP TV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 Dari tutun yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu spiritual dan budaya Di zaman serba canggih seperti sekarang, sulit rasanya mempercayai praktek ilmu hitam seperti pesugihan, santet, sihir, susuk, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu gaib ini sendiri memiliki berbagai tujuan, mulai dari menambah kekayaan agar terlihat menarik. Hingga mencelakai orang lain untuk membalas dendam Tapi yang pasti apapun praktek ilmu hitam yang dipilih Biasanya dalam proses kerap melibatkan perjanjian dengan jin Dengan syarat atau tumbal lewat perantara dukun dengan ilmu tertentu santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudo sains yaitu pengetahuan keyakinan atau praktik yang diklaim ilmu namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya santet seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban Salah satu cara untuk menangkal ilmu sihir atau santet adalah dengan memelihara burung perkutut. Burung perkutut Gedong Bantolo merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara. Keturangan Perkutut Gedong Bantolo merupakan jenis katuranggan yang sangat luar biasa. Katuranggan Perkutut Gedong Bantolo sangat dianjurkan untuk dipelihara di rumah. Energi yang ada pada tubuh katuranggan Gedong Bantolo mampu menangkal energi negatif seperti santet. Tak hanya itu saja, Katurahan perkutut Gedong Pantolo juga bisa menangkal segala energi negatif dari serangan sihir jahat. Gedong Pantolo memiliki kosa kata, yaitu "gedong" dan "pantolo". Gedong memiliki arti bangunan atau tempat tinggal. Pantolo memiliki arti keberanian, namun ramah. Jadi, gedong Pantolo artinya menciptakan lingkungan yang ramah tuah burung perkutut katurhan gedong pantolo dipercaya memiliki tuah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menemukan ketentraman batin angsar burung perkutut katurhan gedong pantolo dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang Perkutut keturunan Gedong Bantolo Memiliki wejangan tersirat agar pemilik burung Perkutut Gedong Bantolo Untuk dapat menjadi manusia yang lebih percaya diri dan lebih bersemangat untuk menjadi pribadi yang positif Serta selalu berusaha agar hidup dapat berenfad juga untuk orang banyak Yoni yang dimiliki perkutut Katurangan Gedong Tolo memiliki ciri mati yang berada di ciri tingkah lakunya Dimana burung perkutut Katurangan Gedong Tolo ini memiliki ciri suka turun tanah Jika menemukan perkutut ini segera pelihara di rumah Agar Ndoro beserta keluarga yang tinggal bersama Ndoro aman dari santet atau segala serangan sihir jahat Jenis ini memiliki ciri mati yang sangat unik di mana posisi tidurnya berbeda dengan perkutut pada umumnya Ciri ini sangat melekat pada perkutut gedong bantolo Sehingga Doro tidak akan keliru atau salah dalam membedakan dengan perkutut biasa Apabila di dalam sangkar Perkutut ini memiliki kebiasaan tidur di dasar sangkar Dan tidak pernah berpindah-pindah tempat meski sudah ganti kandang Perkutut ini akan tetap tidur di bawah sangkar bahkan saat Ndoro mencoba untuk mengganti pangkringannya Karena khawatir pangkringannya tersebut terlalu besar atau terlalu kecil Sehingga membuat burung itu tidak nyaman Untuk memastikan apakah burung tersebut adalah katurangan perkutut gedong pantolo atau bukan Cobalah Ndoro ganti pangkringan yang pas dengan ukuran cengkeraman kakinya Atondoro juga bisa mengganti sangkarnya Jika setelah kontak ganti pangkeringan beberapa kali Ternyata burung perkutut tersebut masih tidur di dasar sangkar Berarti perkutut tersebut Perkutut katuranggan Gedong Pantolo Perkutut katuranggan Gedong Pantolo juga ada yang menyebutnya Perkutut katuranggan Jogoboyo namun sebenarnya ada perbedaan antara perkutut katuruhan gendong bantolo dan jogoboyo. Jika gendong bantolo tidurnya di bawah tangkringan, sedangkan jogoboyo berada di dekat pintu kandang. Oleh karena itu jenis tuanya pun berbeda. Analoginya. Manfaat dari rasa percaya diri adalah membuat Doro menjadi sosok yang tidak mudah terpengaruh Doro akan mampu mempertahankan pendirian selama hidup baik Tidak mudah bagi orang lain untuk mengatur atau memaksa melakukan hal yang Doro benci Dalam hal ini, Doro akan terhindar dari rasa tertekan akibat terpaksa mengikuti kemauan orang lain Selain itu, meskipun berada di lingkungan yang negatif, Doro tetap akan positif karena tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan Dengan demikian, Doro bisa bergaul dengan golongan apapun tanpa mengubah jati diri Manfaat lain dari memiliki rasa percaya diri adalah jarang merasa ragu-ragu akan hal apapun Biasanya Orang yang percaya diri selalu yakin bahwa dirinya akan mampu melakukan suatu hal Apabila ternyata ada kendala pun Pasti akan ada jalan untuk mengatasinya Hal ini akan membuatnya lebih dekat dengan kesuksesan Orang yang percaya diri akan mudah mengambil keputusan Karena mampu mempertimbangkan dengan sistematis Saat memutuskan sesuatu Rasa percaya diri akan membuat Ndoro siap akan segala hal Tidak ada lagi rasa takut gagal atau khawatir Tidak mampu menyelesaikan ketika telah memulai sesuatu Berbeda dengan orang yang tidak percaya diri Kelompok dengan sifat ini akan selalu takut dan ragu Pada akhirnya justru tidak akan bisa mencapai sukses karena lebih sering ragu dan gagal sebelum mencoba Orang yang percaya diri selalu yakin akan mampu mengatasi semua kendala Apabila Ndoro memiliki sifat ini Artinya Ndoro memiliki mental kuat Karena tidak akan jatuh ketika mengalami kegagalan Ndoro akan mampu bertahan untuk tetap positif dan menemukan solusi untuk memperbaiki kegagalan Doro perlu mengingat bahwa jalan menuju kesuksesan bisa jadi berlaku dan tidak mulus Jadi wajar jika di tengah perjalanan akan mengalami kendala Namun dengan rasa percaya diri Doro akan merasa yakin bisa melewatinya Dengan demikian tentu akan mudah bertahan hingga akhir perjalanan yaitu meraih kesuksesan Jadi apa manfaat percaya diri dalam kehidupan Doro? Salah satu jawabannya adalah kemampuan untuk menjadi pemimpin Jika memiliki rasa percaya diri tinggi Doro akan tampak menonjol di dalam kelompok orang Sesuai dengan naluri alamiah Orang akan mengandalkan sosok yang lebih kuat dan menonjol sebagai pemimpin Dengan rasa percaya diri Ndoro akan mampu menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab Sikap positif tersebut tidak membuat Ndoro mengkambing hitamkan orang lain saat terjadi masalah Selanjutnya, jika Ndoro memiliki rasa percaya diri Tentu akan mudah menjadi pemenang Alasannya adalah kemampuan mengukur potensi diri sendiri Orang-orang dengan sifat ini sangat mengenali diri Baik kelebihan maupun kekurangannya Pengenalan terhadap diri sendiri inilah yang membandoro mampu mengoptimalkan potensi dan mengakali kelemahan sehingga tidak menjadi kendala Jadi Ndoro tidak terus-menerus meratapi kekurangan, melainkan fokus mengoptimalkan kelebihan Inilah yang meningkatkan potensi untuk menjadi pemenang satu lagi manfaat bagi Ndoro yang memiliki rasa percaya diri adalah peluang meningkatkan karir menjadi lebih tinggi Penyebabnya adalah kemampuan untuk cepat menangkap solusi, rasa tanggung jawab, dan punya skill leadership Berbeda sikap tersebut akan membuat Ndoro menonjol sehingga nilai terhadap Ndoro juga akan meningkat Manfaat selanjutnya adalah terhindar dari keterpurukan. Orang yang percaya diri akan lebih mampu menghadapi kegagalan Jika dorong memiliki sifat ini Tentu akan mudah memahami bahwa kegagalan hanyalah suatu proses Untuk meraih keberhasilan yang lebih mengagumkan Bagi orang pada kelompok positif ini Kegagalan justru momen untuk belajar Sebaliknya, orang-orang yang negatif justru akan terpuruk Ketika mengalami kegagalan, mereka akan sulit bangkit dan lebih lama meratapinya Pada akhirnya, justru akan menjadi semakin sulit untuk bangkit dan berjuang kembali Melihat berbagai manfaat rasa percaya diri, tidak ada salahnya untuk melatih dari sekarang Setelah mengetahui apa manfaat percaya diri dalam kehidupan Doro Tentu tidak rugi jika menjalankan tips di atas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 Rahayu sakuntu mati, langsing rebet do, nirin sambi